Di gambar pertama kita awali dengan tentunya informasi dari Papa Bilar Bahwa 5 jam yang lalu Papa Bila sudah tiba di Madinah Alhamdulillah Sampai dengan selamat Kita selalu mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan untuk ibadah umrohnya khusyuk. Kita selalu mendoakan Buat Let's Love Family Dan kita lihat juga persahabat di wangan selanjutnya Cidukan, Alhamdulillah Papa Bi juga saat tiba di Madinah Langsung ketemu dengan Kapten Marwah Cabang Madinah Alhamdulillah, sampai di Madinah Langsung Persahabat ya, bertemu dengan Kapten Marwah Cabang Madinah Luar biasa Jangan lupa langsung ajak main bola katanya tuh ya. <laughs> Ini cute banget Dan kita lihat juga selanjutnya potret Kebersamaan dengan Sufki juga Masya Allah Ada sebuah kalimat juga yang ditulis di postingan ini Alhamdulillah Ketemu Usasuki Al-Buguri dan ketua kelas Marwa FC Rizky Bilar Masya Allah luar biasa Alhamdulillah ya ketua kelas sudah tiba di Madinah Dan Alhamdulillah juga banyak orang-orang baik Yang selalu mensufo dan selalu mendukung Untuk Lestri Bilar Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan Diantaranya dari akun Amir Faiz al mengatakan Allahu Akbar, Papa bisa Sampai Ju, Gini Mekal Alhamdulillah, semoga menjadi papa dan suami yang lebih baik lagi Amin ya Allah, luar biasa Kita lihat persahabat ya Untuk berikutnya, informasi buat warga Konoha Jangan lupa dukung Lesti dan Bilar sebagai couple Dangdut of Dears 2022 versi Dangduters Info Untuk syarat dan ketentuan voting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 Itu syarat dan ketentuan cara voting Bunda Lesti Papa milar sebagai couple dangdut of Dears 2022 versi dan Dutters Info. Semangat ya untuk keluarga Konoha, dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat perhatikan Di postingannya Ustaz Suki kemarin ya Saat memposting foto bareng BBL Dan mengucapkan Happy Birthday Baratollah Fi umrik Muhammad Fatih Itu yang ditulis oleh Ustaz Suki Dan ternyata langsung dikomentari juga oleh Ustaz Yusuf Mansur Ustaz Yusuf Mansur memberikan love 3 di postingannya Ustaz Suki Masya Allah Begitu banyak orang-orang baik yang tulus mensupport dan mencintai Leslar Kita bangga Kagum Dan pastinya kita juga selalu bahagia Kemudian juga persahabat informasi juga dari Ibu Harsiwi Ahmad Ini kemarin juga menginformasikan bahwa tinggal 16 hari lagi Untuk ke acara spesial di Indosiar Ulang tahun Indosiar yang ke-28 Kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Ibu Harsiwi Tinggal 16 hari lagi, hari ulang tahun Indosiar ke-28, dirayakan dengan dua malam penuh kejutan yang tentunya akan sangat berkesan. Lalu apa nih harapan sahabat untuk Indosiar di tahun 2023? Salam hangat Harsiwi Ahmad, tuh, insya Allah. Namun di kolom komentar banyak sekali nama kejora nih persahabat. Kita lihat dari akun Liz4366 mengatakan, semoga kejoraku hadir lagi di Indosiar. Ada juga tanggapan dari Ai Ayatika965, sudah sangat rindu kejoraku. Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang menantikan yang menunggu penampilan sang kejora di panggung megah Indosiar. Berharap mudah-mudahan Bunda L menampilkan pendanaan terbaik dan menampilkan karya-karyanya Dan semoga Bunda Lestik Jora selalu sehat, selalu dipermudah langkahnya Dan kita yakin bahwa idola kesayangan kita akan bangkit kembali Semangat untuk kita semuanya, tetap kompak, tetap solid untuk dukung Lestlar Family